Saya diminta oleh Gus Yahya untuk membacakan surat yang ditulis Saifina Sipir, yang saat itu beliau menulis didampingi utamanya Agus Abdul Wafur, putra beliau pernah beliau yaitu Mbah Khaled dan Mbah Nawawi juga saya dan karena tulisan ini pegon khas Bahmun, mungkin ada beberapa yang kurang jelas tapi Insya Allah dari bacaan saya ini Menjadi jelas eh, Setidaknya karena saya Ikut mendengar itu Nanti mungkin Ada beberapa potongan kalimat yang kebetulan Tidak terkopi secara sempurna Tapi saya pastikan maknanya tidak Terganggu eh, tag itu persisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bahwa beberapa hari lalu datang kepada saya Bapak al-Ustadz Yahya Khalil al-Hadz Sebagai khatib syurya Nahdlatul Ulama Pusat VBNU Disodorkan satu gagasan mutamar Nahdlatul Ulama yang akan datang Salah satu pilihan, usulan Ada yang memilih di pondok pesantren diantaranya yang diusulkan pondok pesantren Sarang Saya belum memberi jawaban setelah saya pikirkan menurut apa yang dikhotrohkan di sini saya ingat betul Bahamun baca khotrohkan Dari kata digerakkan hatinya mananya di khotrokan itu digerakkan hatinya oleh Allah ta'ala Kalau dikehendakinya hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang Semoga Allah memberi anugerah kepada kita bersama Mana yang aslah lana fima ilena walinnah din wal islam Itulah kita harus menyerah padanya Menyerahkan maksudnya urusan padanya pada Allah wata'ala mafik Nah, surat ini persisnya adalah menjawab dua minggu setelah Gus Yahya Stakuf datang ke Mbah Maimun, di antaranya karena sarang sebagai di antara yang mau dipilih sebagai Sohibul Bat Mutamar. Terus kemudian beliau belum jawab, setelah itu saya sama Gus Yofur dan Mbah Khalid Banawi itu datang di kamar beliau, terus beliau menulis surat ini intinya dari surat ini beliau siap kalau ditunjuk sebagai sahibul lebat nah soal motif jawaban beliau begitu tentu kita tahu pesantren adalah basis nahdlatul ulama dan beberapa cara muktamar memang di kiai-kiai sepuh mulai kiai as'ad, kiai alimaksum dari cerita itu, dari runutan itu tentu tidak asing kalau itu di Bahme Munziber dan karena beliau tidak ingin memaksakan kehendak dan beliau sifatnya diantara pilihan maka redaksi beliau diantara yang diusulkan yaitu pondok pesantren Sarang Jadi ini kalimat-kalimat yang kalau dalam bahasa Fekih itu kalimat tabriah Hanya tabriah itu ya ya monggo tapi tidak harus Dan itu satu kearifan dari beliau karena tentu tidak sekedar kesiapan sebagai civil bed tapi ada teknis-teknis lain yaitu misalnya kemacetan terus kelayakan tempat dan lain-lain yang jelas itu ranah-ranah atau teknik-teknik yang mungkin di luar apa di luar kita tapi beliau sebagai civil bed memberi jawaban oleh Uh, apa Menurut apa yang dikhotrohkan oleh Allah ta'ala Kalau dikehendaki hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang Jadi tekanannya itu kalau itu dikehendaki hal ini saya persilahkan dengan hati senang Jadi kalimat ini yang Jawa begon agak aneh itu hanya satu Karena ini ada mu'arab ya desa Jawa yang diarabkan itu hanya ada kalimat dikhotrohkan Itu dari kata kita tahu semua Khotrah itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu saja Yang lain, yang lainnya jawab ikon normal uh, Semoga urean singkat ini saya bisa membantu Tentu ada yang Ada banyak yang ahli membaca tulisan beliau Tentu diantaranya G.H.C. Mustafa Akil Karena setahu saya saat itu Banawi bilang surat itu mau dibawa G.H.C. Mustafa Akil Menantu beliau ke PBNU Dan dokumentasinya tentu sudah ada di sana Yang aslinya Kita hanya punya kopiannya tapi makna yang saya, apa makna surat ini cukup? Jadi kalimat-kalimat yang saya utarakan tadi benar-benar cukup sebagai jawaban beliau. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu suratnya. Karena saya mengikuti di kamar beliau. Selepas itu karena Mbak Maimun menyatakan monggo apabila dikendaki, maka saya selaku pengurus madrasah dan wong singkwi kunci pondok sarang. Itu kan kuncinya saya gambaran. Saya langsung bertindak mendata yang dimiliki seluruh kelembagaan yang ada di sarang Baik itu milik Al-Anwar Group 123 maupun yang di MGS nah, Yang paling kalau keadaan besok itu kalau yang jelas disampaikan oleh Gojah Jaya itu kan di Gundan Karena Gundan memiliki uh, lapangan Nah, Kemudian ditunjang yang ada di Al-Anwar 2 dan tiga maka saya langsung mengintarisir jumlah ruangan kelas berapa kamar berapa masjid berapa dan seterusnya kalau yang jelas kalau di akses di jalan itu kalau dari pihak Al-Anwar itu aksesnya sudah ada ya cuma perlu peningkatan mutu jalan itu yang tanggung jawabnya eh. paling orang Provinsi maupun Kabupaten, itu harus ada Untuk akses jalan mau masuk di Gundan Yang direndanakan itu pembukaan di lapangan Itu ada akses, keluar masuknya ada Dari timur ada, dari barat ada Ketika ada kehendak itu Maka Mbah Maimun di saat itu langsung perintah Salah satu guru MTS Untuk menanyakan, menanyakan karena itu ada rumah yang mau dijual Sampai ditanyakan, cuma harganya terlalu tinggi Karena ada rencana itu Jadah tidak lanjuti Andi kata itu, ya memang memudahkan aset jalan Khususnya di Al-Anwar, gedung baru Alanwar anwar 3 Setelah itu mudah itu dari memang desa itu Mbak memang Ben Pak Jokowi mentukunu gampang, gitu loh Saya pribadi, gaya. Sangat mengapresiasi, kalau masalah untuk penginapan insyaallah dari pondok-pondok ada delapan pesantren di Sarang ini insyaallah mencukupi terus yang yang penting itu masalah jalan itu akses itu dan air monggo dari kami keluar dari keluarga dia ya sangat mendukung